Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Windows Explorer Bagi yang belum tahu Windows Explorer itu apa Windows Explorer itu adalah rumah bagi file dan folder dari sebuah komputer Jadi sebuah komputer itu pasti ada Windows nya tidak peduli dia Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10. Yang belum tahu logo Windows Explorer, logonya seperti ini ya, warna kuning ada garis biru di bawahnya. Sedangkan untuk cara membuka Windows Explorer itu sendiri, kita cukup mengklik satu kali logo Windows Explorer yang di sini, atau kita menggunakan kombinasi keyboard dengan menekan logo Windows plus huruf E ini sudah contohkan dengan cara klik berikut adalah tampilan Windows Explorer ketika dibuka di dalam Windows Explorer itu ada folder-folder inti dan ada folder-folder yang bisa kita ciptakan sendiri folder-folder inti yang ada di dalam Windows Explorer itu kurang lebih ada desktop folder dokumen download musik picture videos dan folder-folder dari partisi sebuah harddisk di dalam folder dokumen itu kebanyakan yang disimpan adalah file-file dokumen atau file-file seperti Microsoft Word Microsoft Excel dan lain sebagainya di dalam folder download itu ada semua hasil downloadan kita ketika kita download dari internet dari Google Chrome. Untuk masuknya nanti ke folder download ini. Selanjutnya ada folder music. Folder music ini untuk menyimpan file-file audio atau file-file musik. Begitu juga folder picture untuk menyimpan gambar dan folder video untuk menyimpan video-video. di dalam Windows Explorer ada beberapa fungsi yang harus kalian ketahui yang pertama ada fungsi close-fungsi close ini untuk menutup Windows Explorer untuk menutup jendela Windows Explorer Nah, tertutupkan sekarang kita buka lagi yang kedua ada fungsi maksimas dan fungsi Minimize. nah fungsi maksimas itu berfungsi untuk menjadikan tampilan satu layar penuh Windows Explorer kita contohkan nah seperti ini tampilannya kalau misi minimize itu untuk menutup sementara nah, untuk menutup sementara kita bisa membuka lagi tapi kalau close tadi bedanya menutup menutup secara langsung atau menutup menutup semuanya untuk close itu menutup secara total dan untuk minimize itu menutup sementara seperti ini nah di atas ini itu ada beberapa fungsi di dalam tab komputer itu ada fungsi properties open rename access media nah ini masuk ke file system Yang perlu kalian tahu adalah fungsi di sini, fungsi view. Ketika kita ingin melihat tampilan Windows Explorer kita itu lebih besar, maka yang kita pilih adalah Extra Large Icon. Ketika kita rasa ini terlalu besar, kita bisa pilih Large Icon. Masih terlalu besar, kita pilih Medium Icon. Ketika kita ingin melihat semua detail yang ada di sini, kita bisa pilih Detail. Untuk tampilan standarnya, itu adalah tiles. Oke anak-anak, kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Setelah kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.